Oke, semuanya selamat datang di channel benar lagi bersama saya Thomas V dan pada ini saya akan membahas tutorial cara membuat tekan automation clip di aplikasi Oke okay, mudah sudah menjadi bandernya. dia menjadi Aduh Oke okay, ini ya. Juga, hmm, kita coba masukin juga ya guys nah kita buka create create ya guys kalau kalau di HP di sini kalau di HP di mengisot oke okay. oke udah muncul ya, kita ditaruh klik. kita ditaruh kita ditaruh kita ditaruh misalkan postmix dan kita pilih source source enak sih itu layanan kita dan oke coba ya guys kita uh, klik Start recording. Oke, okay. Assalamuala okay. assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah wow, wabarakatuh. Dan ini adalah contoh. Oke, okay. ini voicemiknya saya tak tonton. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dan ini adalah contoh. Wah, tanpa terlepas. Dan oke, okay. ini coba ulangi lagi. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah contoh. Oke. Okay. Ya. Dan caranya memastikannya kita pilih, karena aku tuh not responding dan tidak not responding ya guys oke okay. restart oke okay. ini adalah panah dan lalu kita pilih event misalnya kita dan kita tambahkan, dan kita tambahkan modul sin auto wah kita lagi itu, please. Oke, assalamualaikum Dan ini adalah contoh. Oke, okay. coba. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi kita mixer. robot kayak oke dan ini kita Master, guys. coba. Oke, saya Bikin, jangan dipaksa, guys. Ya. Akan tetap Anda sebagiannya jeblok. Terima kasih. Terima dan ini adalah... contoh. Okay. Okay. Dan ini adalah... contoh. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. coba kasih. coba, lagi, coba. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini adalah contoh. Wah, ya, gitu ya, dan ini adalah volume speaker, ya, guys. Volume speaker, tak kanan, apa pun Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini adalah contoh. Ya, ngapain gitu, dan kita tambahkan ini sedikit ya kita bisa membuat automation kliknya di oke langsung ini bisa eh Ya, iki iki Dan kita bisa mix down. Dan kita bisa lagi dong. Kita download mix Oke, ini adalah saving ya guys ya nanti bisa di mastering menggunakan bandlab mastering. Oke. Eh ini eh ini enggak sepatatan ya kenaan. Dan oke. Sementara ini dan ini bisa dulu gimana saya pilih yang wow aja eh, yang ini bagus yang dua satu dua tiga terus coba dan oke saya loading loading muter muter dan oke okay. kita taruh kemana taruh. taruh ke musik aja ya oke okay. dan kita enter menjadi master satu master satu oke okay. kita save aja dan kita buka lagi untuk menggunakan Apa, Pak? Tidak, Pak. Kancingan Kak. Ya. Oke, okay, dan ini adalah. Nih, dan kita beli produk Ini api Eh, cahpewak Dan kita beli mastering Oke okay. Ya yeah, guys Dan Boom Boom Ya, yeah, ini bentuk masteringnya Dan ini adalah bentuk mastering DB Bisa digunakan untuk siapa saja ini ya penciptanya gondrong semua seperti uh, wong top dan uh, sang ganteng ya guys, sangar juga aja ya. dan ini ya yang menciptakan ini ya itu menang, bisa menang jerami juga bisa menang di kompetisi master-mastering guys, ya kita coba pelai uh, ini ada obok kuih Ya. ya, ini lagunya, ya guys. Alemannya. wah, mantap juga ya, guys. Kita pilih yang fire, fire eh, api, menyala-nyala. Wah, trap gue boskan. Nah, serigala. Dan ini clarity. Besok moduler ya. Dan ini adalah taupe. bukan taupe. segsot neng dia de dia dihidang neng among-among gayo tidur tapi kita pilih cipti adalah musik player kalau zaman dulu, gian enak uang uang sendu saya ki uang cekson gitu, kita putar aja sedap banget ya guys seperti makanan eh. dan kita add song add song dan oke okay. kita sama eh kok LMMS musik-musik dan eh juga enak dan kita master go for ini oke okay, kita Tunggu uploadnya, <noise> okay, saya skip ya, ada tarik kue ya Kak. Ya, wah, elok, elok, elok, elok, elok, elok, elok, elok, Oh, elok, elok, Oke, elok, <rires noise> Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah contoh. Oke. Okay, also... Oke. Okay. Kita bandingkan ya, okay. Guys. Untuk generalnya seperti ini. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah contoh. warahmatullahi okay, okay. wabarakatuh. <samo lastly> dan ini adalah contoh. Oke, okay, wow. kita <inaudible> bandingkan <smart。」> master ya, nah, Guys. Oh master, mau Oke, Assalamualaikum aku matum, matumati loh per dan ini adalah contoh. Oke, okay, kita ini umar uh, fire, kita perlu fire. Oke, Assalamualaikum aku matum, matumati loh per dan ini adalah contoh. Oke, okay, Assalamualaikum aku matum, matumati loh per dan ini adalah contoh Lebih lembut. Lebih lembut ya, guys. Ditunjukkan kelembutannya dan ini adalah tip oke okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini adalah contoh cocok nih okay. maksud kita tung oke okay. mantap sih dulu ya oke okay. after ya ini Oke, okay, segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika kebenaran dan kalian pasti mumet menatap laptop Anda atau HP Anda. Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.